Jadi, di era ini internet dan uh, globalisasi banyak uh, biennale muncul di Asia, terutama. Dan uh, biennialize itu berarti bahwa biennale itu mengambil style dari uh, internasionalnya, misalnya membuat formatnya, platformnya, capitalized as in uh, have a sponsor by the government dan internasionalisasi nah eh, yang pertanyaan yang muncul dan yang saya baru eh, dapat dari alias swastika yang saya wawancarai sebenarnya yang dia banyak sekali mengunjungi pameran Yen adalah bahwa semua, hampir semua ya di Asia eh, diselenggarakan oleh museum dan itu sedikit eh, ironis eh, dari eh, tujuan pertama Biennale atau uh, ya, seperti Biennale pertama kali muncul sebagai anti um, sebagai alternatif ke museum structure jadi, uh, Singapura Biennale diselenggarakan Singapura Museum, Fukuoka Museum, uh, Queensland dan Taipei Fine Arts Museum dan uh, sebenarnya itu bisa muncul banyak pertanyaan tentang estetika yang dibawa, tentang uh, sejauh mana karya-karya itu masih eksperimental karena ada kepentingan untuk menyetop to store the works untuk um, menjual atau apa, jadi um, banyak kritik yang bisa dibawa dan sebetulnya tidak ada tulisan tentang uh, masalah ini di Asia biennale, uh, dengan biennale, biennale di Asia jadi saya tidak dapat cuma satu yang tidak terlalu komprehensif tentang Biennale yang diselenggarakan museum uh, kalau di Jogja sendiri, setelah saya wawancarai uh, yang muncul itu uh, adalah bahwa Jogja Biennale itu saya tidak mau seperti yang ada di Asia misalnya yang uh, tentu saja tidak diselenggarakan oleh museum tapi juga tidak mau membangun uh, identitas Asia Pasifik atau Southeast Asia yang sangat trend lagi sangat apa uh, dibicarakan di semua Biennale yang punya ambisi untuk uh, to talk about identity in Southeast Asia atau Asia Pasifik. Oke, okay. uh, dan kalau kita lanjut ke Wacana Selatan, ada Oku Invesor yang sangat uh, aktif dalam membicarakan uh, post-colonial constellation, dan dia uh, adalah juga salah satu kurator di Venice Biennale tahun 2015. Ada Carlos Basualto yang menyebut New Geographies of Culture, yang saya juga mengaitkan dengan Rizum uh, dari Delos Nenggatari yang pak uh, Pascal Gilon juga uh, mengkaitkannya bahwa sekarang bienal itu atau uh, relasi kultural, relasi kebudayaan yang terjadi tidak lagi dengan dua kutub tapi lebih multikultural, multinasional dan trans, like, multi polar, jadi semacam meresum. Uh, dan itu sangat terkait dengan apa itu uh, dengan wacana selatan itu sendiri yang muncul dari uh, teori-teori antikolonial, kolonial, dan dependency teori. Uh, jadi pelan-pelan uh, selatan mau uh, apa membicarakan tentang uh, denial uh, atas antinomi atau atas di, di bipolar relation bipolar antara negara dan uh, ada beberapa publikasi yang sudah lama membicarakan uh, Selatan yaitu uh, Third Text di London, Tesis 11 dan terutama South as a State of Mind di Athens kenapa saya uh, memilih untuk ini? karena kalau membaca South as a State of Mind sebenarnya kan mereka di, di Yunani jadi bukan lagi di Selatan sebagai posisi geografi tapi membicarakan negara-negara yang disebut punya klimat yang enak atau negara-negara uh, yang uh, mirip di uh, posisinya misalnya korupsi ada korupsi atau negara yang mencoba uh, to find uh, me, apa, mencari identitas dan juga uh, bagaimana mereka mem, uh, merespon konflik-konflik dan situasi krisis Lalu ada orang yang juga mencoba Menteorisasikan menteori uh, Selatan Yaitu boaventura dan terutama Komarov Yang saya baca juga bukunya Theories from the South Yang baru diterbit 2014 Teori-teori um, ini belum dianggap sebagai teori Jadi masih dalam uh, Belum dianggap sebagai ya, social science Tapi semacam uh, apa uh, percobaan Uh, seperti Boltanski dan Ciapello juga bilang uh, It's rather a project which forms a new spirit uh, Jadi Selatan itu sebenarnya mem mem Membutuhkan uh, New vocabulary dan aparatus Dan sebetulnya sebe Biasanya gampang untuk meminta itu Tapi susah untuk membuatnya um, Dan Lee uh, Ren juga bilang bahwa South lacks a discursive density. Uh, jadi belum bisa menjadikan sebancang teori komprehensif untuk uh, publik. Kalau Anthony Gardner uh, ngomong membuat um, project the South project juga, uh, pernah ke Jogja juga uh, dan mereka mempunyai banyak berbagai pertanyaan tentang apa itu Selatan. Nah itu juga menjadi dasar uh, tesis saya. Apakah Selatan is uh, limited to uh, equator line, or is it defined by the opposition between global north and global south, or is a particular discourse like Raven Connel tried to say from the southern theory, or is it uh, a focus to share histories of colonialism or postcolonial, or is it a continuation of the non-aligned movement or the third world? After the course, so there are, ada beberapa pertanyaan yang belum dijawab dan dia menyatakan belum dijawab secara keseluruhan, um, maksudnya uh, tidak uh, tidak ada ke, uh, kesimpulan dan World Forum Biennial juga uh, tidak uh, kemarin. Ada uh, 2014, ada forum di Sao Paulo dan di sana juga tidak ada kesimpulan apa itu selatan. Di sini saya mencoba mengumpulkan uh, definisi-definisi tapi ke kurang kelihatan. Ada di sini juga, definisi-definisi selatan. Uh, ya, cuma buat melihat apa yang disebut. Nah, terus saya pindah ke konteks internasionalisasi di Indonesia dan sebenarnya saya lebih fokus ke pameran besar, yaitu uh, GNB dan lalu Jogja dan Jakarta. Kalau GNB uh, menarik karena mereka uh, tahun 95 uh, membuat pameran besar sekali dengan uh, 44 negara di Jakarta. Um, Sebenarnya adalah agenda besar dan itu pameran yang cukup uh, punya kepentingan politik sebenarnya ketimbang Jogja Biennale misalnya yang uh, continuing the non-aligned, uh, perhaps. Um, dan waktu itu Indonesia adalah selaku ketua oh. dan Soeharto yang mendukung pameran ini dan mem meminta jenis pangkat untuk utama. Ada tim kurator, ada 40 kurator dari uh, seluruh dunia yang dari non-aligned. Um, tapi ketika saya wawancara dia, ya tidak muncul ada simposium waktu itu, tapi malah ngomong tentang uh, Southeast Asia. <laughs> jadi nggak ngomong tentang uh, non-aligned. Ya, simposiumnya lebih fokus ke identitas karya di Southeast Asia yang dianggap tradisional dan eksotik. Uh, jadi... Ya uh, banyak perkembangan di Indonesia yang saya uh, catat tapi sekalian sudah tahu terus ada sedikit timeline yang saya sebuat tentang Jakarta Biennale dan Jogja uh, untuk melihat uh, progresi dari lokal menuju ke, ke internasional, sebenarnya lebih penting untuk uh, membicarakan estetika yang uh, itu lebih penting sih dalam lo, konteks lokal mencerahkan uh, peta Jakarta yang selalu berubah nama sampai 2006 2009 ketika ada tim baru yang melibatkan Ade Darmawan dan uh, dari sejak itu uh, estetikanya berubah dan visi dan menjadi internasional oke okay, uh, nah dan di katalog Jakarta Bienale ada juga uh, kecet apa keinginan untuk menjadi internasional Jogja Biennale uh, saya membuat tiga, lang tiga kategori, tiga timeline, dari painting ke collective curating, dan selalu ke tematik pioneer sampai 2009 yang 2009 edisi yang dianggap paling sukses karena, dari wawancara saya karena uh, melibatkan banyak orang, dan menjadi keriuhan, dan uh, Celebration, uh, celebration di Georgia. Kalau setelah itu, banyak muncul kritik dan uh, uh, pertanyaan, kenapa Jogja Biennale harus di diinternasionalkan, di uh, jadi ada dua uh, bagian: organisational dan tempat vision. Kalau dengan tentang organisational. Uh, it's about professionalism dan transparansi dan continuity karena uh, sebelumnya sangat ad hoc yang kata Mbak Mela sangat ad hoc semua diselenggarakan cepat dan tidak ada professionalism makanya uh, mau dicari funding dan networking dan public reach itu organisasi, kepentingan kalau vision uh, to read the regional dynamics. Uh, berarti mereka tidak mau seperti Jakarta yang menjadi terlalu internasional dan tidak mau seperti uh, Asia yang mencari identitas tapi melihat uh, dunia dari ke apa... Uh, similarity and trying to make a dialogue to reflect sebenarnya banyak kritik juga yang saya tidak akan uh, mempresentasikan sekarang uh, karena... Um, <tuh> Dari internasionalisasi ini memang uh, yang di yang dimau, apa yang mereka ingin uh, adalah membuat dialog dan perjumpaan. Sejauh mana dialog itu diselenggarakan, terjadi, itu sangat bisa didebatkan dan di uh, riset ulang, di lagi. Uh, ya, yeah. uh, itu dari tulisan bahwa mereka mau membaca the words from a non-standard perspective that would bring for yang saya riset sebenarnya uh, adalah uh, kemiripan atau alignment of wacana selatan dengan wacana ekuator dan kesimpulan saya untuk uh, riset itu adalah bahwa memang sangat uh, mirip dengan uh, wacana dan semangat selatan tetapi dialognya dan perjumpaannya uh, tidak uh, begitu Gomong tentang um, apa ya tentang dialog tidak terlalu ada dialog sebenarnya um, le lebih ke encounter perjumpaan. Oke, okay. and then the discursive turn um, yang disebut sebagai simposia talks workshop itu juga jadi di Jogja Biennale ketika dibuat para event, festival artis artist dan, uh, dan diskusi, dan semua itu membawa um, um, yeah, wacana ke depan daripada karya seninya. Ya, this is, uh, itu adalah pembacaan saya tentang apa itu Discursive Turn. And the most important thing is that Discursive Turn uh, alienates the public. Uh, dan itu ada um, is not including but excluding dan saya pikir itu juga terjadi di Jogja ketika banyak orang merasa tidak memiliki biennale tidak uh, merasa terlalu uh, elitis, terlalu canggih uh, cara menyampaikan karya atau um, ya melibatkan audience nah, sebagai refleksi uh, yang saya sudah sampaikan uh, sebenarnya di Jogja, lebih di Biennale lebih pada internal challenges daripada visi dan... jadi, apa... Uh, kita harus beres-beres dulu dengan internal changes bahwa itu harus dilakukan dulu dan diperbaiki uh, dan uh, saya melihat kemiripan dengan second wave dan juga bahwa adalah the third wave dan saya mempertanyakan sejauh mana Jogja uh, Biennale itu adalah sebuah uh, panel of resistance or selatan and most importantly if it aligns with the spirit of south um, dan seperti yang dikatakan tentang discursive turn uh, discursive turn tidak membawa uh, pengetahuan yang um, akademik di Biennale tetapi lebih ke spekulasi jadi saya melihat um, Biennale Keturju lebih ke spekulasi dengan um, wacana selatan mungkin itu saja dulu uh, terima kasih Adel ada beberapa catatan penting uh, saya kira terutama apa yang dimaksud Adel sebagai uh, titik balik uh, wacana atau diskursif uh, jadi Membaca fenomena itu dalam konteks uh, Jogja Biennale yang rupanya uh, setelah menginternasional alih-alih uh, merangkul publik justru yang terjadi adalah uh, mengeksklusi publik. Ini saya pikir salah satu pernyataan uh, yang cukup provokatif. Nanti Mas Nindid sebagai <guluh> penggagas Jogja Biennale Kuartal mungkin nanti bisa menanggapi dan e, catatan penting yang lainnya e, bahwa rupanya apa yang dimaksud sebagai selatan itu juga belum kita e, bisa rumuskan dan di beberapa perhelatan yang terjadi di belahan-belahan selatan itu juga e, susah untuk dirumuskan e, pada saat Adel membicarakan e, beberapa poin-poin itu saya tiba-tiba teringat dan e, mencatat beberapa detail misalnya Uh, yang menarik adalah pembicaraan tentang selatan itu tidak melulu juga di, terjadi di wilayah selatan itu sendiri Misalnya uh, majalah terteks, itu kan yang gagas Aron uh, Rasenaren uh, Rasenaren setelah menggagas terteks, dia juga sempat membuat sebuah pameran yang sangat monumental uh, Namanya The Other Story, itu juga terjadi tahun 89 pasca beberapa bulan setelah pameran ee, dengan tajuk serupa, berupaya merangkul karena dulu kan karya-karya e, seni dari belahan dunia selatan itu dianggap heritage, dianggap sebagai warisan e, budaya, bukan sebagai karya seni, makanya tempatnya itu biasanya museum-museum antropologi atau etnografi, tapi di dua pameran itu berusaha dirangkul nah Magisong Delatere itu berusaha merangkul itu tapi ada satu pameran yang cukup resistennya itu yang dibikin oleh e, Rasenaren, The ada Story karena memang menampilkan semua karya-karya dari seniman peranakan yang tinggal di Inggris dan uh, mereka dan itu pertama kali terjadi di ruang publik uh, Inggris dan itu pameran yang sangat uh, menarik dan itu terjadi di belahan dunia utara yang kita sebut sebagai uh, pusatnya, salah satu pusat seni rupa kemudian uh, ada satu penulis yang juga menarik saya kira untuk menambahkan apa yang dikatakan Adel tadi sebagai pengantar untuk nanti mungkin Mas Hasan bisa melanjutkan uh, apa, ada seorang penulis, uh, namanya siapa ya, oh, aku lupa uh, dia nulis tentang Art Corporate. Uh, nama penulisnya si siapa deh <laughs> aku lupa uh, huh? Art Corporate. Nah, Julian Stalabras Jadi, uh, dia menyebut Pasca 89 itu terjadi pergeseran besar Di berbagai Aspek, salah satunya seni Karena 89 juga kita kenal Sebagai momen bangkitnya globalisasi Dan neoliberalisme Jadi, uh, watak uh, Seni itu pergeser dari wataknya Yang sangat pasar, misalnya Wataknya yang sangat diskursif itu menjadi uh, Lebih retoris Yang membawa retorika neoliberal Makanya ruang-ruang menjadi sangat intens, begitu, begitu pun perhelatan-perhelatan yang dihelat sebelumnya itu juga menjadi tiba-tiba menjadi sangat internasional tapi punya motif, Stalabras bahkan menuduh uh, Havana Bienal tahun 87 misalnya itu ditujukan untuk menunjukkan uh, kepada dunia bahwa Kuba uh, uh, sudah terbuka Kuba uh, sudah bisa menerima perbedaan gitu-gitu, bahkan Istanbul Bienal karena uh, Turki punya kepentingan untuk masuk ke Uni Eropa mereka bikin Istanbul, bienal ya demi kepentingan ini. Apa supaya bisa diakui bahwa dia juga sejajar dengan Eropa pada umumnya? Itu kritik yang sangat menohok. Saya kira yang mungkin nanti juga bisa kita uh, lihat. Saya kira uh, itu tadi dari Adel.